Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Jin Korin si pendamping manusia. Siapa Korin itu? Korin adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu, Korin termasuk setan dari kalangan jin. Firman Allah, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran, sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah maha luas lagi maha mengetahui, Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Akan tetapi, jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Majmu Fatwa 17/427. Dalil adanya jin Korin di antara dalil yang menunjukkan adanya Korin, 1. Firman Allah yang menyertai manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Quran surat Kaf ayat 27. Dalam tafsir Ibnu Kasir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid tadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Tafsir Ibnu Kasir, 7/403. 2. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam, karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." HR Muslim. Tugas Jin Korin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Korin, pendamping dari golongan jin." HR Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa dia bersama kita, agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Syar Sahih Muslim, 17/158. Sheikh Muhammad bin Solih Al Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al Qur'an dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was was. Godaan jin Korin ini akan semakin melemah, sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Apakah Korin juga menyertai manusia setelah dia meninggal? Syekh Ibnu Usaimin menjelaskan. Apakah Korin ini akan terus menyertai manusia, sampai menemaninya di kuburan? Jawabnya, tidak. Bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya, karena tugas yang dia emban telah berakhir. Ketika manusia mati maka akan terputus semua amalnya, kecuali tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, HR Muslim. Cara melindungi diri dari jin Korin banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah, akan datang perlindungan dari sang kuasa, Allah berfirman. Apabila setan menggodamu maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui, Quran Surat al Krof ayat 200. Dalam tafsir As-Sadi dinyatakan, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindunglah kepada Allah, sandarkan diri Anda kepada Allah, mintalah perlindungan kepadanya. Sesungguhnya dia maha mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan dan maha mengetahui niat Anda, kekuatan dan kelemahan Anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepadanya. Sehingga dia akan melindungi Anda dari godaan dan waswas -was setan. Allahu alam, semoga bermanfaat.